Halo, hey, halo guys! Balik lagi bersama gue, Wirman di channel Gitar yang sekarang. Lagi-lagi nggak -lagi mau main gitar, kenapa? Karena sekarang kita lagi mau main Minecraft. <gat> Minecraft lagi. Wah, Anjing, kenapa Minecraft? Aduh, goblok, goblok. Ini ya, gara-gara keseringan gua dibilang man Minecraft mana sih man, anjing, anjing. Aduh, ada orang lagi. Dia lagi mau main bareng lagi. Ya udah nggak apa-apa. Assassin Ghost kemarin gue main bareng Kurohiko ada dia ya. Seperti biasa mungkin gua akan ngambil roll support lagi ya. Sorry banget kalau kalian bosen atau gimana karena gue cuma bisa itu role support doang gitu. Ya kita pakai standar support Braum ya. Mas. Anjing, lawan sona lagi sama farus tai-taiin gua, gua di bawah dicil-cil-cicil welcome to wild seperti biasa ya seperti biasa karena kita support kita ward dulu pintu masuk jungle wow dia juga ward di saat yang bersamaan. Tugas kita di sini adalah menjaga ADC itu Azreal dan membuff musuh supaya nanti kalau kena buff tuh ke stun semuanya ya. Gue belum pernah main pakai Braum kayak di konten. Buat kalian yang belum tahu ya nanti di sini ada pasif Braum ya. Kalau dipukul, tuh ada mark di bawah. Kalau dipukul 4 kali yang gue pukul tadi tuh di stun, ke stun. Mark tadi tuh bisa pakai skill 1. Seingat gue cuman pakai skill 1 sama pukul doang. Ulti nggak bisa. Nah seperti biasa di lane kita jangan sampai kena cicil karena dua lane yang di lawan kita ini bisa lebih nyicil ya dibanding kita nih. Nah skill 3 nya nge shield kayak gini guys. Proyektil tuh nggak bisa lewat. Jadi ultimis Fortune. Terus apalagi ulti Real itu tuh nggak bakal lewat perisai. Nah, kita farming dulu aja. Kalau skill 2 nya ini kita bisa loncat ke teman atau uh, creep ya. Unit teman atau unit creep. Seperti itu, guys. Oh, nice. So... Oh, mampus, dia satu hit lagi ngestone. Makanya dia flash tadi. Oh kalau nggak salah, juga nggak bisa lewat skill 1. Eh, skill... Scale... Spray saya, gue, deh. Jadi kalau mau jagain teman bisa, tuh kayak gitu. Pas lagi berantem. boleh tuh, Ezreal'nya kena cicil, anjir. Sona sama Farus Wajar, sih. Ayo pukul-pukul Ezreal! Naiso! Nice, nice, so. apa-apa, gua mati yang penting dapat dua loh Ezreal jadi Let's go! Terang kali ini gue tidak akan menjadi support KS yang ngambil-ngambil kill ya Gua akan menjadi support sejati Sebagaimana sejatinya support yaitu assistnya yang banyak Wampus lu anjing! Hah? Wampus lu anjing! Wampus! Aduh, nggak apa-apa nggak apa-apa, easy peasy lemon squeezy. Wooh, es realisme nemen. Sebenarnya kita harusnya sih balik habis ini ya karena kita harusnya naga aja. Waduh, masteries sini dong please. Anjir masterinya bengong, mukul wartanya kagak aga anjing. Waduh. Ah, beres dong kita, beres dong kita Aji Gak jelas aja masternya goblok Aku akan datang Waduh, gue jadi yang ngambil kan Pukul stun, nice so. Gue jadi dapat jadi red sama blue buff kali Gara gara nge tadi Ayo nih kita harus dapetin herald toy Janggal, aktif dong! Aduh, aduh, formasi anjing malah ngambil. Wah, masternya sih nggak tahu sih. gua ngapain deh. Oh uh, nyaris gue mati anjing Tapi naiso, naiso abis nih naga satu menit nih dari sekarang Ayo Jangan gak jelas monsteri Awas, awas, awas, mundur dulu. Amumu, amumu, amumu. Amumu dulu. Nice, oh waduh, kaget gua. Anjing telat kelas gua. Awo, oh, untung gua pakai heal. Nggak <laughs> mati. Nice. Gitu harus dari tadi aja ya, pas ngambil naga, bangsat Sekarang ambil-ambilin turret nih, bawa udah dapet, tinggal top sama mid nih Gue jagain ikut Pantheon aja deh wow. Gila tuh ulti buat ngapain tadi Pantheon juga, nggak jelas anjir Tenang, tenang. Oh, nggak lewat anjing. Pasti berantem nih. Ya? Pas kita balik pasti berantem nih. Tipe, tipikal, tipikal orang bego nih anjing. Berantemnya di naga aja, coy. Nice. Oh, gue jadi mati, ANJING Bangsat bangsat. Togito gue nggak flash ke depan. Nice. Empat turatin hip. Bus ini bisa Baron, ajar. Gue dulu tadi nggak dapat anjing naga ya. Mana udah lah ya. Si ini juga nggak apa-apa dah. Kayak kita setup naga. I, What could be waduh yang di atas ngapa itu? mama mama mati tuh Farus. Woo! nice banget ada yang mati anjir dan ini pun surrender Because we're manis too good for sure. <laughs> ah. Ya iyalah, ya iya dong. Dapat s lagi walaupun gue bukan yang MVP tapi ya nggak apa apa. Mantap.